Benar, jika tidak disikapi dengan benar, maka kita akan celaka. Sebab celakanya akan dimencelakakan diri kita sendiri. Caranya adalah tentu saja mungkin pendapat usaha yang lain, pendapat ulama-ulama, pasti mungkin berbeda-beda. Jawaban dari pertanyaan ini untuk menikapinya, pertama kita harus mengingat bahwa kita sama-sama manusia. Ya, pertama kita harus ingat kita sama-sama manusia Contoh, mau ceritain siapa dulu? Tau jenis, istri gitu Atau mau ceritain siapa nih? Atau ada contohnya Nah, siapa-siapa sama siapa dulu? Cinta yang bener lah ya, kan? Fiktif, gak bisa jawab Harus jelas Katakanlah sama istri ya, jadi istri loh wah dah ya yang sebenarnya ini maksudnya nanti nanti pertanyaan ini buat nanti oh iya tuh masya allah baik hey, kita akan berdiskusi sama seseorang pertanyaan ini mungkin ya seandainya kita cinta pada seseorang biar tak berlebihan gimana katakanlah yang halal deh yang haram berdua boleh mau nggak mau harus secara awan sesudah tersebut Iman kalau sudah terjadi, ini belum nikah, tapi kita malah sama kipulana. Padahal belum akan nikah, ini belum halal. Baik, kalau memang seandainya itu terjadi, maka pertama kali kita membutuhkan cinta kepada Allah ini. Untuk meninggalkan kita pada manusia. Ingat bahwa dia adalah manusia, kira-kira kalau kita mati, dia nilamati kita enggak? Dari adat kumur, Indonesia enggak kita. Enggak bisa, ayat yang mengingatkan kita dalam hari ini adalah ad ad S.A.B.S.A.B.S.A.B.S. Allah berfirman: lima? wa' Faijah Jaya Adesok Apabila Telah ditiupkan sangkakala yang kedua Faijah Jaya Adesok Masuk Umro sangkakala yang pertama Sosok yang kedua Kalau sudah ditiupkan, bangkit lagi manusia Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah Yawmeyakim Ma'umih akhi, Seorang dari saudaranya Dia akan lari Ah, tidak lalu sama bersama kamu. Walaupun tidak kata untuk adiknya, maaf ya, maaf ya, kamu adik saya memang lagi kandung, kamu kakak kandung, maaf ya, saya tidak bisa menolongi. Ah, untuk itu, itu selamat. Wa ummihi wa Sama ibu bapaknya, ibunya membilang, eh maaf, enggak. eh maaf ya, kamu anak saya kandung. Maaf, ibu pun tidak tahu sebab apa enggak. Istri sama anak-anaknya, enggak ada Ternyata istrinya harus selamat juga, anaknya begitu hidup Apalagi? Pacar Pacar Kenal juga baru kemarin Baru dari nomor handphone atau mungkin baru dari Facebook Jangan-jangan mukanya yang asli belum kelihatan Nah, na'udzidah ini berbalik Maka ingatlah cinta cintanya kepada Allah setiap sukunya kita mencintai Allah semangat sebagai indah kita, kita, maka untuk buka kita tidak kepada Allah dulu sebelum mencintai yang lain, agar tidak berlebih-lebihan mencintai manusia. Jadi harus kita ingat manusia mati, sama sama-sama manusia, mencintai yang berlebihan, membenci pun jangan berlebih, lebihan, ada bapak mengatakan. Abg, abg, ahbik, habibatka, hau nan ma, asa akan jatuna habibatka, yau nan ma. Abg, abg, habibatka, hau nan ma, asa akan jatuna habibatka, yau ma. Soalannya, ahbik, habibatka, hau nan ma. Cintailah orang yang kau cintai, jangan berlebihan. Sadarnya saya. Cinta banget boleh, tapi jangan berlebih, lebihan. Hau nan ma khawatir maksudnya ini terutama dengan teman. khawatir asal dia kuna habib yauman ma Suatu hari jangan-jangan bisa jadi dia akan menjadi musuhmu. Apres banga boka hau manma asal dia kuna habib boka yau manma. Bercinta kepada orang yang lugu tapi jangan berlebih-lebihan kelewat kunci. Karena bisa jadi asaannya gak kuna, hati tetap ya, Jangan-jangan ya, suatu hari jadi kasih. Ah, Hati-hati. Seperti yang terjadi zaman sekarang, cinta banget ya. Cinta bahas tentang saya, berlebih-lebihan. Ini pojok-pojoknya apa? Ini sudah tendangan. Sepuluh nah, tahun pacaran. Ini sudah tendangan. Pacaran ya. itu. Ya sepuluh tahun dia pacaran, ternyata undang pacaran, pacarnya sama calon istrinya, bukan pacarnya dulu. Ya Allah sendirinya. Akhirnya jadi apa? Kerja Tambah tayang apa jadi musuh. Rata-rata dia berusuh, rata-rata. Begitu pula ada orang, nikah, ustazah saya sendiri di Bukankre. Benci banget. Dia benci banget sama ustazah tersebut, perempuan. Dia ya, benci banget, benci banget. Itu sama-sama juga bilang ke teman-teman, benci banget sama dia. Berkali-kali bilang benci banget. Nikah. Akhirnya nikah. Ya Allah, ya Allah. Akhirnya bisa, ya. Maksudnya, makanya jangan berlebihan. Gitu ya? Oke. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan. Apabila kita berbuat dosa, lalu tobat. Dan tidak dilakukan lagi Apakah nanti di akhirat akan diperlihatkan lagi Dosa-dosa, perilaku-perilaku Buruknya itu Walaupun sudah coba Kalau sudah coba Berlakulah ayat 70 surah al Furqan. Al-Furqtari Illa man فَإِنَّ اللَّهَ يُبَدِّلُ اللَّهُ Ilah Rasulullah Nanda Allah bertabar kepada Allah, walaupun mereka beriman kepada Allah, wahai anak-anak beramal amalan yang banyak amal oleh anak kebaikan, bese-bese bertolak, saling beramal yang banyak amalnya. Apa yang terjadi? Ulaikah, Ulaikah, manti Allah sesiapa pun. Mereka itulah orang-orang yang Allah ganti Allah tu. Dosa-dosa kan, yang dulu keburukannya dulu menjadi pahala Enak banget Jadi misalnya Dari kalian umur 15 tahun Sampai umur 45 tahun 25, 35, 45 tahun dosa Umur 45 Dia tobat Umur 46 dia mati sementara Nah, apa yang terjadi? Allah ganti Seakan-akan dia beramal saleh selama 30 tahun ini. Ya. Wa daralallahu wa rahimah. Kenapa bisa begitu? Karena Allah maha rafur maha pangkut. Rahimah maha penyayang. Itulah sesungguhnya kekasih. Ya Namanya kekasihnya begitu. Kalau memang istri kita dan kasih kita, ya harus penyayang sama kita. Kita juga ada kasih istri kita, kita hidupnya kepada kita, kita. Bagaimana Allah kepada hambanya? Allah mengatakan cinta kepada hambanya. Allah menyaiki sepenuhnya tanpa ada hambatan. Tidak di potong-potong rezeki kita. Padahal kita sebenarnya berbuat dosa dan membuat Allah Subhanahu Walaikum kita, kita nafsu dulu Pak Ustaz, alhamdulillah rezeki udah ada buat berangkat atau ibadah haji tapi suami belum mau untuk daftar sedangkan masa tunggu di atas 10 tahun. Bagaimana kalau Ustaz yang daftar Syukurah, Ustaz. Oh, nah, saya mendaftar sendiri? Kok boleh Ustaz? Apaan? Apa suami enggak ada apa? Nanti berdoa kepada Allah yang baik doanya dalam sujud, dalam waktu-waktu saja ketika hujan, ketika dalam perjalanan, antar azab dan qamah, banyak waktu-waktunya ketika mengunjungi orang sakit, pokoknya waktu-waktu saja ya. berdoa kepada Allah, ya Allah berikanlah kepada suamiku. Berarti suaminya kemungkinan belum dapat hidayah Dan berhidayah, yang namanya halis -hal, suami menjaga istrinya. Maaf, mohon maaf. Saya pernah melukiah seorang Orang yang dilukiah ini apa yang terjadi? pada dirinya Sakaratul maut 2 bulan. Naamulillah insyaallah. Sakaratul maut 2 bulan, kata istrinya dan anak-anaknya. Saya tanya benar. 2 bulan berusaha kayak gini kondisinya kan Sakaratul maut nih. Tapi kok mak mati? Lah, jadi tubuhnya mati. Sampai-sampai waktu bapaknya meninggal anak telepon saya, "Pak Ustaz, alhamdulillah bapak udah meninggal." Ini eh, kisah serius no. oh. cuma istrinya aja. waktu telepon, bapak Wa nah, ibunya benar umum alhamdulillah apa alhamdulillah Saya tanya waktu kenapa bilang alhamdulillah, apa yang terjadi pada bapak ini? Rambutnya tadinya hitam semua udah di semuanya, tidurnya bengkok, udah melipat, telinganya melipat, gulung di kiri kanan, jarinya berantakan, tak Saya sakit atau kenapa penyebabnya? Kakinya juga udah berantakan, jari-jarinya mungkin merasakan sakit yang luar biasa. Ya. Kemudian bokongnya, bokongnya busuk, matanya terbelalak. Nafasnya pas-pasan, ah, ah, ah, ah. kayak dijambut awalnya, kemudian uh, balik lagi, balik jambut lagi, balik lagi. Perdetik. Kasihan ya Allah, saya cerita sama istrinya tolong dikiat, mudah-mudahan apa skenya nah? Hari pertama nuri jam 11 malam, datang sebelas malam ngeliat yang begitu gimana saya pulang nggak? <laughs> ya Allah, saya bilang pulang puna teriak. Saya kebayang pakai motor pulang, kebayang itu. Ya. Rupiah yang tengah-tengah, jam satu malam saya pulang ke rumah, Pak Motor itu, ya Allah, masih kebayang apa yang ya, saya lihat, Bapak tersebut, sampai meninggal dunia, saya tanya, apa penyebabnya pasti ada, nggak mungkin ada masalah, istrinya bilang, Pak ustadz suami saya sebelum sakit, 9 bulan yang lalu, 9 nah, bulan, masuk ICU 6 bulan, 2 bulan sekarang, keluar dari ICU 8 bulan, Ya Allah, Ya Allah, Habis itu, harbanya habis dalam masalah istri. Tapi Alhamdulillah, sempat istrinya untuk haji. Istrinya bilang, waktu itu sebelum bapak sakit, kami dapat rezeki dari Allah, rezeki ini cukup buat haji berdua. Saya ajak suami saya, Pak Yoh Haji, haja cepat aja, haja kenapa haji plus ya. Bukan haji plus-plus, haji plus. Haji plus, berangkat haji bisa nih. berdua berdua, cukup, berdua banyak adiknya banyak resinya apa kata suaminya haji mah kapan-kapan juga bisa esok ulah malam menolak untuk berangkat haji yang hari yang saya tanya tadi bisa mati jahiliyah seperti yahudi dan nasrani pas persis yahudi atau nasrani pasti semakin maka bapak ini jelas matinya yahudi atau nasrani aku sudah tahu ibunya bilang setelah saya bilang pak saya takut tidak ada kesempatan lagi. Tolong izinkan saya berangkat haji. Artinya, pertanyaan ini bisa terjawab dengan kalau diisi dengan suami berangkat, berangkat Dengan mahrum mungkin disepunakan itu berangkat juga, atau ada berangkat, atau saudara yang berangkat, mahrumnya walaupun bukan suami sendiri, tapi kalau bisa memang mahal Nah, walaupun ada para ulama yang lain mengatakan mahal ketika ada pembimbing dan banyak jemaah perempuan yang lain juga sudah mewakili karena itu tidak sendirian ada yang berkata-kata itu dibolehkan berangkat haji daripada menunda nunda sampai uangnya habis ibu ini berangkat haji, alhamdulillah sama keluarganya, sama teman-teman yang lain karena bapaknya jatuh tak mau, motor teman. mau berangkat haji, setelah pulang dari haji bapak ini langsung masuk ICU. tiba-tiba tanpa ada sakit sama sekali kata istrinya Tidak ada kejalan apa-apa maka uh, itu banyak rasanya sekarang itu sudah Nah, sudah mulai ya. kemungkinan jangan-jangan sekarangnya sudah sembilan bulan yang lalu, sudah sembilan bulan 2 bulan. Terkapar sampai di dunia ini, ada kesempatan sama sekali untuk memperbaiki ini. Ada harganya yang banyak, -banyak, banyak. lagi jika uangnya banyak. Karena-karena uangnya, anggap misalnya uang haji berapa haji plus itu katakan dua juta deh. Misal kalau berdua berarti para ratus juta. 200 juta lagi, harusnya membuat haji bapaknya. Habis. Padahal udah beli. Beli rumah. Beli mobil. Udah. pasti itu membuat haji, udah ada Tapi dia nggak mau. Akhirnya hartanya habis, rumah di start akhir. Di sisa rumahnya, setelah bapak dimedialkan apa untuk bayar, rumah sasih. Coba lihat. Inilah akibat. Karena menikahi, terima Allah SWT. Jangan sampai terjadi. Bilang ke bapaknya. Atau ceritakan tentang hal ini. Jangan sampai terjadi. kapan lagi mau haji? Ibu-ibu, jangan buat sama masalah. Dibilang sama, Departemen apa? di bagian daripada Agama Bahwa hajinya tahun sekian, dua belas tahun lagi, dua puluh tahun lagi, lima belas tahun lagi. Oh, percaya? Allah yang bisa merubah segala-galanya. Dan ini banyak bukti, sudah banyak contoh. Saya beberapa orang yang sudah saya ketemu. Jemaah ya, yang cerita. Pak, saya, waktu dasar 13 tahun jaraknya harus berangkat haji Terus, bapak berangkat kapan pak? Alhamdulillah, cuma si 22 tahun aja Alhamdulillah eh, Aman apa pak? Pasti kita penasaran nih Tanya, aman apa pak? Apa yang dia bilang? Saya nangis terus Pak. Ya Allah, setiap hari seminggu, Ya Allah, itu lama pak pak Aku mengumumkan nyampe, ya Allah, seterusnya Terus doa lagi, doa lagi, doa lagi, doa lagi, doa lagi, ada. Jadi dipanggil sama departemen Departemen apa ya Departemen dari dari depan Nah dipanggil bawa atau depan Pak nama bapak masuk uh, orang yang berdua hajinya. Haji, kapan bapak harus setiap nih setiap tahun bapak daftar tahun depan bapak masuk. Woso Allah rasanya percaya Hebatnya lagi sama istrinya. Apa yang mustahil? Inna ma amruhu haluh Iza arada shai'an Ayy yakula lahukum Faya Tidak ada yang Maka jangan pernah ada rasa khawatir berlebihan maka yakinlah semuanya dalam kendali Allah Subhanahu Wa Taala tidak ada yang perlu dirisalkan wa ala wa ala wa ala sahbam, dan lebih Allah kita ya, dalam <thấyell reasonably photos> <queièrement in> <Braun> <races>